Alhamdulillah hari ini, jika teman pembuatmu kecewa, jika pasangan pembuatmu terluka, yakinlah kususmu tak ada akan diberikan obat wajib. Aku tak jubit kamu tahu gak, menurut mati ketemu pak dibaca ikhlas, menurut mati ketemu pak saja dibaca ikhlas. masa itu kamu tidak hijab? Iya, <SILENCIO> Rapi-rapi dulu, berenang-renang Mantan, ke Mantanmu sudah ke kamu masih sendirian? Ya! ya kita dulu <tulah tulah tulah> <diuk -uk. tulah> Ayo, Ibu-ibu ya? Jadi itu menyarankan kepada kita Untuk membaca soal kan di Bilbulu, tolak darah Corona <tuk tangan> di sini banyak borongan komunitas orang profesional. Saya melawat si romos romos selasa kenjung Ingat romos itu adalah bintang yang tertunda. Om itu ngomong-ngomong sih, tidak karena sih, mungkin, karena saya ngomong ngomong sih, nggak pasang kawat setelah sayang sayang semua waktu-waktu juga nabi lah rapi, lah nanti sayyidina Ayo. Allahumma shalihal salimin Kata ikuti langkah Allah Allahumma Muhammad Selamat <tik> I'm mm gonna -hmm. Bagaimana bagian, -bagian <tuk> umur. Amin! Kan umur. Dulu, sabi. Bertahun-tahun di kota Medina, sabi, gue tuh mantul-mantul. Soalnya, nopo kare nopo. Oh cowoklah, buat lu zamani, saya kata, mau dokter istri. Aku biar bapakku menjaga kiri kiri. Masih sore atau belum? Oh cowok mulai sadurugi terlalu tahun sepuluh dino. Kulo juga katakan lupa maksudnya, kulo gimana? Kulo jadi mbak. Kulo jadi Tapi kulo itu kan respect dari bapakku loh. Kulo itu biar disobhibaan, berjajanan, manakipan ini pun boleh mergau belajar mergau jaman ku lho tasejilit merbapak ku lho lima jit, imami sholat ku lho bapakku. bapak ku bapak ku lho manakir, ku lho melu bapak ku bapak ku lho sholapatan, berjanjenan ku sering diajak ku lho apa ku pulau ku paling orang seteng lho masjid, lho larangan, anak kecil dilarang, masuk masjid. Wong tua niku egois kalau orang tua berpikir kamele anak jilin, gaguh kusuhi wong tua, Bocah cilik itu yang mikir khusus emang tua gaburam ini. bapak mulai sholat di mami. Tular untuk duduk. Akhirnya bapak pun tak jengkel. Besok sholat meneng duduknya didelik. Begitu bapak sujud, bapak. bapak mulai bersalut ke bapak. Akhirnya ketemu. Oh iki, lu Akhirnya sampai musim dewe haji membuat kajian di dalam masjid majidil haram. Mereka ada istilah istilah jauh ya itu gede, jauh ya itu pengajian sudut ciri ini ini kami yakin Begitu Imam ini itu ibu Imam Sati Rambung ngaji bocah niki ditakoni jenengnya tuh sinten kae kok nyebut Imam Syafi'i. Dijawab kali bocah niki kula santri niki Kiai Imam Syafi'i. Bocah niki takon ya jenengnya sinten Bu? ibu ibune Imam Syafi'i. Langsung disungkemi diabung tangane. Niki sing dimaksud wonten kitab taklim menika ta'allam fa'inal imam zainun li ahlihi wa fadlun wa ummanun li kulil tahmidih. Jadi lawan itu duel, mulyo dan saya mesti mulyo. Saya mulyo, betul-betul mengkiai batin. Milo senang jago menginterogasi, rabi karu kiai ya, otomatis di celo duya. Gus kita duya ini tidak terlambat takdir Nah, kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdir, Insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. <laughs> Karena <perih ,2> algún... Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat saya sebuah kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari dua seorang istri Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang menolakkan <SILENCIO> Betul masalah, Bu? <SILENCIO> betul masalah, Betul masalah, Bu? <SILENCIO> Salah! <SILENCIO> Salah kita ganti bahasanya Di balik kesuksesan seorang suami ada perang seorang istri, betul? Itu <SILENCIO> ya, artinya kalau suami tidak sukses, berarti boleh ganti istri <SILENCIO> Allah buat kamu di balik lelaki yang imban akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya, jadilah kamu kider. Tapi Insyaallah saya tidak akan menikah lagi karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Eh, eh, kenapa saya ngomong seperti itu karena di kami nah. itu mati <San> Hari kedua hari Pujul saya Lalu ini ngomong gobrol Bojun mati, kok ini itu jawabannya Ini ya, Tapi mana kok gali Lu Ini musim tapi nyaman jawabnya yang lu mau ngitung Naga 29 Juli hari terakhir Masa idah yang bu ngaji teralas tadi ya, bu, ya Sekarang nah, ya, mikir aku, kamu mikir bu ngaji <San> teralas <-tian> tadi Ngetos diku ibu imam sapi Boleh cari kita kan? Enggak buntin ibu Nau mau ngedawah kakir musafi'i? Ibu yang jawab Atur no gurumu musafi'i Ya kan mulai sokobab dan ibu kuas ikhlas Laman? Oke Begitu kondur ke kota Baghdad Bocah ini kita ketemu kali kaya imam musafi'i Matur Pak kaya ini pulau-pulau ini ketemu ibu yang lanjutkan kekacitil haram Ibu pesen Lanjutkan kakir saki kondur ibu sampun ikhlas Yes Kalau singkat cerita Begitu diumumkan tempat-tempatnya Waro-waro, Imam salim mau pulang Berkunjung kepada ibunya di kota Mekah uang Sabi dan Meneh oleh-oleh kacung Sabi Ada si meneh unta sepuluh Ada si meneh gadung Ada si meneh degan Ada si meneh larutan Sabi turutnya <tik> <tik> Akhirnya <tik> Sabi itu dari kota Mekah Ini ku membawa ratusan ekor unta hilang ngomong saya Loro kiai pengajian di sejak zaman sapi. pengajian oleh polisi atas dugaan pelanggaran pasal pasalnya nombor 335 persenua kan tidak menyenangkan <tuk> kok bisa kata-kata Pak Gidia ini ngeyar pasalnya pasalnya kok cacat lintau <tuk> lagunya mau nge-darului adek ah, eh, undur adek singkat kita begitu <tuk> nyampe perbatasan ketak-ketak imam shafi ngutuh saat siji lih kono matulota webu aku tekan Eh, ini. begitu sampai dalam, saat ini kita matur Bu, Imam Sawi pun teroleh jenengan, sehapun ada di perbatasan kota Mekah, ibu ini sentah, kamu enggak wopok anak yang jenengan, Bu, so, T.O.P.B.K.T.G.T.R e, jeneng, kok, agak gitulah, kamu enggak wopok anak yang jenengan, kamu dari daripada membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya Ibu Imam Shafi eh kandak no karo Shafi Orang sam mule Saat ini kaget Lah apa bu? Aku biar dawa Shafi kondole ilmu Radole bondok Lapa Shafi mule dawa bondok Nah akhirnya saat ini matur kade Shafi Pagi akhir ibu bu kau Lah apa? Gada-gada jaringan kondir Lombokan aku setekot untak Apa yang dilakukan Shafi? Untuk Sinti Gowa, semuanya diberikan kepada masyarakat di kota Makkah Akhirnya yang tersisa tinggal kitab dan bukunya Imam, Syafi'i. Matulah Pak Ibu, aku istilah juga apa-apa ok. jawab ibunya Imam Shafi'i? Penulit, we. ibu wes ikhlas Pelajarannya ibu bisa Anaknya pun Biasanya sehingga bisa ikhlas anak rambung Kuliah, sehingga bisa terus dan bawang tua. Angga Ramboong Songoar Batiah, dua dilarang nganggur, ibu dan teman. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. kue boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, boleh cakap. Oke, Kenapa jeneng yang balas kok? bapak aku Ayo, itu oh, bener. Huh? anak <onsieur> oh, soalnya, bro, bok, dirum, anak yang Soalnya saat anak, belum mahal pun Padahal ini jadi kamu mengenangmu yang tidak ya kalau ini ngasih itu sama lama apa yang kita Orang, orang. Oh. Puluh, oh. <tuh> Apa pelajaran dari ini? Bu Bu Waktu wajibannya mendok ke anak Guru kuajibannya mulai Anak kuajibannya belajar Soal saya sudah diapa urusannya Gusti Apa Orang urusannya jenis orang tua itu mau buat anak serta segala ini. segala kudungnya jalan bangga, naih di pondoknya mai yulidilabi khairan yufakihu fiqin jaminan nabi kusti Allah manasraha akhirat tahu, panasraha allah dunyahu keluaran pondok itu gak kalah dengan anak perguruan tinggi Oh omongnya jadikan tayong sama ini anak santri ini bisa jadi apa? anda salah santri bisa jadi presiden contohnya apa? Sanjil, sarjati, presiden, cendны, so. Sandri saja jadi wakil presiden, jadi apa? viral. Sandri sudah jadi wakil gubernur, terus jadi. Sandri sudah jadi gubernur, kau viral. Sandri saja jadi yang viral. Dokter itu sendiri mau sih cina, dokter hewan. Orang oh, tahu diangkat langsung disuntik orang sapi, saya dobel mau sapi. Islam saya Kalau itu ini yakin. Mulai itu jaman lama ditolak, pekerjaan, di apa? itu kaya Soalnya saya keturunan orang Awal keluar Nabi ya Allah ngenes, maling mok, mantep mantep malam menantu Akhirnya M makan malam menantu menantu jawab M1 Begitu anda mentuh Sofa al modal 4 modal kita, model ilmu, model ijazah, seorang wakinya cukup. kamu mana, oh, nih, Man, oh, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, kalau anakmu jadi apa? -apa? Tuh firozik. Tu fi Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Jangan kamu tuntut anak untuk jadi apa, urusan gusti allah. Kulo wani ngomong, kuno soalnya pengalaman dari kuno kan, apa-apa belas, menu ngorok ngorok, itu ngepennya ngorok ngepennya, ngorok ngepennya, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ditolak ngorok, ngorok kulo ngorok pekerjaan ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, ngorok ngorok, maka aku kaget, apa hubungannya tidak orang itu orang tahu dibuka, orang burung mungkin apa? setrum itu penyakit yang diakibatkan karena-gara senyum yang tidak seimbang Senyum seimbang itu ke kiri dua senti ke kanan dua senti Orang oh, nah Stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan Tolong maafin dicondohkan Ayo, sampai selawatan di sini Selawatan, rapuh selawatan. Oh, artikur rasa Kalau semuanya saya jamanin, jamanin. Tanya Karena bisa maka selawatan dianggap selesai. Perempuan di mana suka pergi, eh, di di tepi diaimu fitbin berhubbar sholat sempur jenengah Fadihai Shulawati lulus lo ada Al-Fatihah bapak bapak ya turu lo ada ada Al-Fatihah lebih baik tetap selamat ya siap Wa fil ardi illa Dan saya meyakini Ya Wa ilmah Ya Soal tazikin apa Ini Kalau di mandi jahit Gula begini kipas pas banget, ya. Allah mandi, Bapur sate. Gula pengen mau ngurus kan itu kali itu, Mandi, apa waktu kan aja. Mau mau bilang apa, panci jeruk, parkir mundur, di... mandi, paling ekstrim, dulu, Ya Iya, Gula begini, tengok telo mawon Mandi. Ngobok kukar Allah terima kasih atas kehadirannya Ingat, merupakan Allah, itu dosa Merupakan orang tua, itu durhaka, Merupakan kalian, mana bisa yeah. ya, Terima kasih.